Ya, naik pertalite itu untuk subsidi yang tidak mampu loh. Karena kita sudah mobil rental pak. Hah? Ingin ingin jalan-jalan mau beli. Oh, Kalau kita jalan-jalan mau rental, kan jalan -jalan, rental keprewa. Orang tidak teman kau ya? Ya. Unggul ya punya tung tung pertalite, nabin-nabin nabi -nabi sedikit. Untuk pertama saja. Untuk pertama saja. Ini kan bagus, tapi kita kan melihat tadi orang-orang hmm. mampu belinya juga pertalite gitu ya. Lalu kita tahu sebenarnya itu untuk yang e, tidak mampu. Nah, kita ngajalah yang mampu, belilah. masa ada pangkir tadi, ini mau piknik ya. Artinya orang berkemampuan handphone, seperti bagus, bagus gitu ya. Belilah yang apa namanya, e, tidak bersubsidi sehingga e, kita bisa berbagi dengan masyarakat baik. Oke, prinsipnya ambil semua sepribu yang kemarin kita ajak. Ambilkan hari ini, alhamdulillah, sebenarnya lancar.